Thank you. Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi Ayo teman-teman semua mari kita konsentrasi Jangan kau bermain hati nyasal sendiri Ayo teman semua Mari kita bermain Bermain-main Domino Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi, Konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi! Ayo, teman-teman semua, mari kita konsentrasi. Jangan kau bermain, nanti nyesal sendiri. Ayo, teman! -teman. Semua Mari kita bermain Bermain-main Dora Go No Bahkan aku tak mau engkau pergi dari sesi hatiku. Oh, haruskah aku melupakan? sudah tahu itu sudah mau aku rela agak pergi karena itu sudah